Assalamualaikum sobat Aski, berkat berkatekno. Bosan sama kursor yang penampilannya gitu-gitu aja? Yuk kita rubah agar penampilannya lebih menarik. Gimana caranya? Langsung simak ya. Langsung kita buka ya di Google Chrome ya. Ada titik tiga di kanan atas tuh kita pilih, terus kita scroll ke bawah, kita pilih mortal Tools Extension setelah selesai kita garis tiga ya di sebelah kiri kita pilih webstore yang paling bawah Oke kita klik kita tulis ya kita ketik custom uh, kursor ya kita pilih yang ini kita sudah terbuka kita add add aja ya setelah berhasil langsung kita pilih ya nah, berhasil semoga bermanfaat Selamat mencoba